Belakangan nama Ferel Bramasta tengah ramai jadi berbincangan. Artis Ferel Bramasta digosipkan penyuka sesama jenis. Mendapati hal tersebut, Vena Melinda selaku orang tua angkat bicara dalam tayangan YouTube Kha Infotainment. Pada tanggal 23 Agustus 2022, Vena Melinda mengatakan bahwa dalam dunia artis sudah bisa menjadi bahan gosip. Kita harus tahan mental, ungkap Vena Melinda. Ia mengatakan bahwa Farel Bramasta harus kuat dalam menghadapi gosip miring tersebut. Kemudian Ferry Irawan mengatakan bahwa Farel Bramasta harus dapat menyikapi diri. Kembali lagi sama diri kita dan sampai terganggu. Ungkap Ferry Irawan, artis Vena Melinda mengatakan Viral Bramasta telah belajar dari dirinya. Dia juga pernah melihat saya dulu dikosipin seperti apa, ungkap Fena Melinda. Artis Fena Melinda juga mengatakan bahwa dirinya tak lupa mengingatkan Viral Bramasta untuk tetap beribadah. Sebelumnya, meski Farel Bramasta kini sudah sukses hingga memiliki dua unit rumah mewah sekaligus, namun soal urusan pasangan dirinya sampai saat ini belum menemukan pengganti Natasha Wilona. Kepada awak media, Farel Bramasta meminta doa agar dirinya segera dipertemukan dengan jodoh yang paling tepat. Karena setelah semua impiannya tercapai, Viral Bramasta kini hanya ingin menikah. Semoga secepatnya bisa mendapatkan pasangan yang pas, kata Viral Bramasta. Belakangan ini Viral Bramasta juga sempat diisukan penyuka sesama jenis. Namun isu tersebut terbantahkan dengan pengakuan Viral Bramasta yang sedang dekat wanita. Baril Brahmasta tak menapik jika dirinya kini sedang dekat dengan seorang wanita. Namun sayangnya hubungannya dengan wanita tersebut belum resmi menjadi pasangan kekasih. Hai